Tidak hanya satu kali, Amina dan keluarganya kembali mendapatkan kesempatan langka bertatap muka dan berbincang dengan Paus Fransiskus di Fatima, Portugal. Amina mengungsi dari Palestina dan terus berpindah-pindah tempat. Keluarga ini bahkan pernah hidup di Irak selama 46 tahun. Suriah, Libya, dan Italia pernah mereka singgahi hingga akhirnya menetap di Portugal. Siamo contenti di riservarla di nuovo. vogliamo ringraziarla per la visita della del giovedì santo al cara di Porto. Ciao dal Korea. Bella, ciao. Speriamo di rivederla per la terza <-tuh> volta a Gerusalem. Pada kunjungannya kali ini, Paus Franciscus mendapatkan hadiah istimewa. Seorang gadis kecil memberikan topi suketo putih kepada Paus. Paus Franciscus pun segera mengganti topi yang dikenakannya. Namun sang anak justru mengembalikan pemberian topi Paus. Kejadian ini mengundang gelak tawa warga. Paus Franciscus berada di Fatima selama dua hari hingga 13 Mei 2017. Paus merayakan 100 tahun Maria menyampaikan pesan kepada tiga kembala di Portugal.